Dia membenci ibu yang tidak pernah dia kenal selama ini Aku tidak mengerti Kenapa dia bisa begitu membenci ibu yang tidak pernah dia temui Kebencian Nimboli Terhadap ibunya Sepertinya sangat dalam Seakan-akan, seseorang meracuni pikirannya terhadap ibunya sudah sejak lama. Jika tidak, anak seusianya tidak akan bereaksi seperti itu. Bu Manggala bilang kepadaku, Ahiraj ah, dan istrinya sejak awal menjelekkan ibunya Nimboli kepada Nimboli. Tapi Nimboli sudah tidak bersama mereka, nenek. Lalu, kenapa kebenciannya tidak berkurang? Aku rasa kita harus berkonsultasi dengan psikiater anak tentang hal ini. Aku mengenal seseorang di Jaipur, Dr. Sehase Sebarwa. Aku akan coba bicara dengannya, dan jika mungkin aku akan memintanya untuk menemui Nimboli besok. Dia bisa menemui Nimboli dan juga menasehati kita. Sepertinya kau sangat menikmati makananku Apakah Makanan itu sangat lezat Rasanya buruk Sama seperti biasa Terus saat memikirkan kebebasanku Rasanya Menjadi enak Tinggal satu malam lagi Besok malam Setelah kita keluar Aku akan mentraktirmu dengan makanan besar. Aku akan mentraktirmu, bajreki roti dan kardus. Semuanya berdiri. Sipir ingin bicara Kami menemukan alat-alat ini Di dekat dinding yang ada di gudang Yang sudah lemah Siapa di antara kalian semua Yang ingin melarikan diri Menggunakan peralatan ini Kalian majulah ke depan Dan mengakulah Mungkin Dengan pengakuan kalian Kalian akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan Jika tidak akibatnya Akan sangat buruk Dengar? Kalian semua harus mengakui perbuatan kalian. Apa kalian mengerti? P. Hey, tangkap mereka berdua. Ayo, papa. Pak. kami tidak bersalah, Bapak. Jangan. Bapak. jangan. Bapak. jangan. Pak, kami Bapak. tidak bersalah. Bapak. Jangan. Pak, ayo, Pak. Pak, ayo, Pak. <SILENCIO> Kalian punya sejarah melarikan diri dari penjara, tapi itu tidak mungkin selama aku ada di sini. Mengerti? Dengar, Turung mereka di sel gelap secara terpisah. Itu hukumannya, Bawa mereka... <SILENCIO> Dan kalian semua, dengarkan aku baik-baik. Jika kalian pernah berpikir untuk lari dari penjara ini, maka lupakan saja, karena hukumannya akan lebih buruk lagi. Lagi pula, dinding ini sudah diperbaiki. Usaha kalian akan sia-sia, camkan itu. Ayo kembali. Dengar, aku punya sesuatu untukmu. Hmm? Ini bukan obat. Ini permen istimewa. Ha -ha, aku juga suka permen itu. Waktu belajar di kelas 9, aku selalu memakannya bersama teman temanku. Maksud nenek dulu waktu nenek masih kelas 9? Ya. Permen ini sudah ada. Hmm. Jadi permen ini sudah ada sejak lama. Tidak selama itu nak. Dan kau tahu, nenek menemukan cara seru untuk memakannya. Kau mau lihat? Ya berikan satu. Ayo. Lihat, taruh seperti ini. Baik-baik, ya. <SILENCIO> <SILENCIO> hmm. Hmm. Wow, Nenek Buyut. Itu cara yang menyenangkan untuk makan permen ini. Hmm. Aku akan mengajarimu. Tapi kau harus memberiku beberapa permen lagi. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau memang kalian sangat menyukainya, aku masih punya... Satu bungkus lagi Dokter sangat baik bukan? Dia menyayangi semua orang Dia juga menyayangi aku Ayah mertuaku tidak pernah menyayangiku Dan tidak pernah memberiku apapun Dengar nak Jangan panggil akhirat Singh sebagai ayah mertuamu dan kau tidak perlu mengingatnya lagi. Dia tidak pantas untuk kau kenang. 1 Ha, dokter, silakan masuk. Apa kabar? Aku baik, terima kasih. Apa kabar? Baik. Uh, ini dokter Seha Sabarwa. Dan ini Nyonya Kaliani Devi. Salam. Dan ini Ibu Anandi. Salam, salam. Dia psikiater anak yang dokter Anan bicarakan kemarin. Dan ini adalah teman istimewaku, Nimbo calon dokter yang brilian. Nimboli sudah tahu cara memeriksa pasiennya menggunakan stetoskop, benarkan? Nimboli? Sungguh, aku ingin melihatnya, nak. Nak, aku juga punya putri sama sepertimu. Dia manis dan cerdas sama seperti dirimu. Aku yakin. Ibumu pasti bangga kepada dirimu. Benarkan, dia pasti sangat menyayangimu. Dan untuk semua yang telah kau lakukan untuk membolehkan, kami sangat bersyukur kepadamu. Dan selama aku masih hidup, aku akan terus berhutang kepadamu. Ada satu kebenaran yang tidak bisa kau sangkal atau kau ubah. Yaitu wanita yang melahirkan Nimboli adalah dia, Anandi. Dialah ibu kandungnya.